Masa depan striker Manchester United Cristiano Ronaldo terus diperbincangkan, dan diyakini dalam waktu dekat ini mega bintang Portugal tersebut akan angkat kaki dari Old Trafford, setelah melakukan tindakan indisipliner saat laga Manchester United melawan Tottenham Hotspur pada Rabu tanggal 16 Oktober lalu. Cristiano Ronaldo menolak bermain di akhir pertandingan dan meninggalkan lapangan sebelum pertandingan usai. Terkait dengan itu, kabarnya Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat akan sangat tertarik jika Cristiano Ronaldo bermain di sana. Seperti dilansir dari marca.com, bahwa Amerika Serikat akan sangat tertarik jika si R7 mendarat di sana, karena itu akan menjadi dorongan besar bagi Liga bahwa kalau bintang seperti dia akan bermain di MLS. ada tiga tim yang sangat tertarik dengan Ronaldo yaitu LAFC, Inter Miami, dan LA Galaxy. Dikabarkan ketiga tim ini bakal menjadi kandidat utama untuk mendatangkan Ronaldo. Namun, penanda tidak akan mungkin sampai musim panas, karena klub setan merah tidak akan melepas Cristiano Ronaldo di pasar musim dingin sebab kontrak pemain Portugal itu akan berakhir pada 2023 mendatang.